يا wa yashir li amri wa lisani qawli wa saddid lisani muhammadin sallallahu alaihi wasalam wa marina wa batila batila radjuniatina ma malhimna arsydana wa a'idna min syururi ambushina wa min sayyati a'malina amma ba'ad para pemirsa para mitra pengajian banyukiron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semoga langkah kita semakin lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian banyukiron yang kita bersama mengaturkan kencaraan fatihah. Kita aturkan kehariban baginda Nabi Muhammad SAW. Serang setajah keluarga-keluarga, serang sahabat-sahabat beliau. raja raji epon, petara-petara turunan epon. Keluarga telum epon. Para tabi'in, bantabi'it tabi'in. Para nabi, para utusan. Para wali, para imam, imam mujtahidin, Para ulama. Para supiah, para pengarang ilmu ilmu syariah, guru-guru petang diruan, guru studian, guru-guru datang sakit, mengsepo, mengsepo laki maupun bini, dapat lelap datang, kebang sejama, cakap-cakap, -ca -ca -ca -ca cakap-cakap kenalan-kenalan, melihat sant para santri petang guru studi, orang yang segera fokus dapatan guru studi. Saya takut tolong saya sampai tu dapatkan uri setaja. Saya takut dengan kefokusan ke aku dapatkan uri setaja. Saya orang-orang yang sekembarikan kefokusan ke aku dapatkan uri setaja. umat Islam, lelaki maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian banyakir on sampai latih keluarnya. Kita khususkan ke Madin alias Makmal lagi. Saya pun latihkan tanggal telah malam Selasa, bulan Ramadan 1444 Hijriah. Madin, Pak Mulagi, Bucur, Timur, Pak Gantenan, Pemekasan. Tepatumar, Mak. Hmm. Kami ingin ridhun Allah, shafadah para Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, shafadah para ulama, para uliyah, para syadqah, para sulhin, para kuru, para bangsepoh. Selamat malam, terkelabat, keingin barokah-barokah pun saya keseput. Malam antar, petan gudistaja, cerana poto petan pelarga petan gudistaja, sandra santri petan gudistaja, jemaah petan gudistaja, orang yang sangat bersul, ngelaban petan gudistaja. Saya ngaturin kejiran kebacusan keakui petan gudistaja. Penolong yang sebaik-baik pengus dan pelestaya, moga-moga senantiasa mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan, bimbingan ma'ona' saling ini ya penolos, maha ta lagi yang keriduan saling pengampunan mendapatkan lampahan saling belas kasihan, Allah mendapatkan barokah barokah ya pengacian, barokah barokah ya kebagusan, barokah barokah ya bulan ramadhan, barokah barokah ya bulan pasaan. Baru kebargabukan para ulama, baru karena para uliak, baru karena para syuhada, baru karena para solihin, baru karena para guru para mengsepop. Dan menteri pada tidak tambah baru kaum, baru kain, baru karta, baru keraciknya, baru kaban, baru nak potong dan baru keluar kena puasa tersantren dan baru kejemaahna, baru kejamian. Dan menteri yang tambah taufik, sunah hidayah pun Allah semanohat Allah takkan dan cerdik dan pun beratur Allah pada kecuburan kecuburan. Kekompiraan, kekompiraan, kepungaan, kepungaan, kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan, tunya akhirat. Muka muka ibuah ilang kesesahan, kesesahan. Kesompakan, kesompakna, keserebekan, keserebekan, keselakuan, keselakuan. Mereka ada pakaian majar watang keleban kempang, ibuah tak putuk angku ya otang, ibuah terlihat bajaran, bawotang, bawotang. Muka, ibu recikina, halal, muka muka ibuah jumpa rujukkanah oleh rujukkan si halal, si moga Muka muka husnul khatimah. Eh umur lama tak benda ke nabi Allah, naceh umur, anda menjunjung tinggi akhbar Allah. Eh pernah sehat beras selamat, aman dijawapan dimusim barat dari bencana dari malapetaka, selamat dari tenar petena, selamat dari kudaulim musir kudaulim, sedingki dari sedingki tidak pernah tidak lagang tidak ganggu, selamat dari kekafiran kefasikan kefakiran kemiskinan, selamat dari kahwin ate kotor ate bertengah ate kering ate kering ate lapan ate mati ate dan meteran banuqat bisa memperjuangkan agama Allah di ngudin dalam dalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya Allah perjuangan-perjuangan dan para ulama bisa terjadi sebab titik jalan titik perantara ke aqidah kuat Islam berumat Islam cer Islam berumat Islam menang Islam berumat Islam alhamdulillah tambahan ilmu sebanyak semanfaat sembarakah wabarakatuh. Cerkalah dengan kampang tercapai cita-cita dan sukses usaha dan perant tergabul penyunanan penyun. Ala hadhihi niyyat ala kunniyatin shalihat ala niatil qabul wa tamami kulli wa batul alaihi al Al-Fatiha. Al-Fatiha. Para pemirsa, para mitra pengajian penyukiran yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam matabu. Walam yada' qawla'z-zuri bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyad'a wa Siapa-siapa orang yang tak ni keleki, selecek. kelakuan-kelakuan lecek. Kelakuan-kelakuan cuba. Maka Allah Ta'ala tak putuh. Kangkut orang ini. Ningkel tekanan. Ningkel inuman. Tak putuh. Tak perlu. Ningkel ke kanan. Ningkel inuman. Mungkin tak ningkel lagi. dari pentah-pentah. Saya cuba dan kelakuan-kelakuan secukup. Jadi orang yang apuasa, dia kan betul-betul apuasa dahir batin. Saya sampai kun apuasa kun oleh pelka' dan lapar. Tapi saya kau lewain, imin Arubasa'imin laysalahu min siyamihi illa illa illa ghaman. banyak orang nikah puasa tapi puasa tidak oleh apa kejali kun oleh pelkat Maksudnya tidak oleh kenceren kun oleh pelkat malah ada hadis juga nih deboki lesiam Minat tu'ami wa syarabi innama siyamu minal lagwi wal rafati. Puasa ni kebani namung. Ningga laki ga ka kanan. Bani namung ningga laki. Inuman. Puasa bani kecuken ningga laki. kelakuan sesia-sia. Inmainan, inmainan. Membentah-bentah cuba. Barang-barang saya si tidak perlu. Tinggal lagi juga. Bentah-bentah saya si kotor. Tinggal lagi juga. Ini kata Pak Puasan. Mohon kau ningle lagi kakanan ningle lagi inuman ningle gampang. Jepun ulama gampang kau ningle lagi kakanan ningle lagi inuman. Simulat pun nika ningle perang-perang cepat tal perang-perang se tidak manfaat lah. Alangui perang ben bentar-bentar se kotor. sumtah. sumta fal yusum samuka wa bushuru kawalisan ka anil kadhib wal maharim. Wad'a zal jar. Ditemun sampian nikah di puasa. Papa seben penggo pengen. mata atatamatan sampai kopeng ngelakuin perang si maksiat mata ngelakuin perang-perang si maksiat Lesan ngelakuin kapan kelakuan si maksiat bencukanjak sampai lah nyala dek Wadak tangke ada jar ning kele sampean dek kalanyala ganggu nya ken dek kapal dang At-taqarrubu ilallahi bitarkil mubahati la yakmulu illa ba'd at-taqarrub bi tarkil muharramat nyemak dek ajunan epon Allah Subhanahu wa taala kalau bening ke lagi perang-perang se e ngaki Nika tak bekal sampurna kecuali Saampunan nyemak Dek kajunan apun Allah Kalau beningkel keharuman Keharuman Kuduh sampurna Ibadah benika manabi nabi orang ini Kena kilaki perang-perang si haram-haram Ibadah mun sambil Ngelakuin perang-perang haram Aneka ibadana ta dak encer pemenertakabal maharmati thumma taqrabu bitarkil mubahati ka Nabi Masab timan yatrukul faraidu wa taqrabu bin nawafil oreng panikah nyemak dak kajak nipun Allah taala kalau bernikah lagi perang-perang se e benang aki ampun lah tak ngakan ampun lah tak nginum makan ben nginum nika kenge etinggal lagi punik, tapi maksiat-maksiat tak tinggal lagi, elakonin, apa apa saja. Tapi tinggal lagi ben berinuman, saya keingin, ber, ngelakonin kelakuan-kelakuan maksiat saya tak keingin lagi, tak sampurnya badan macam genta. Ni ke dalam bahan-bahan orang ni kelegi keperluan kun aibada perang-perang sesunah. Walaupun buah asana-bahan itu yang itu besar. Bahan-bahan itu tak besar. Tapi enggak. Kalau jika-bahan itu dalam setiap harinya. Asa. cerita kan Bahkan menikun namun tidak akan jernah Sebenarnya menikah dosa Walaupun cocok Tapi cocok lagi Tak usah gantiin pun Walaupun yang menikah Tak puasa Mengkebentan bantah kotor Senyakinin Balaupun reng lain Pesah Menikah sana Keng tidak ganjarlah bentak terima ramahka Allah. Tak sah kau doain banten, usah. Kecuali mitrat Imam Al Auzai. Imam Al Auzai macam tu, bah mohon sampai lecek. Agi bah orang kau tu kau doain lah. Arab betal je. Imam Al Auzai ngah kebetal. Mereka orang yang berkata, Apuasa lecek. Apuasa, Betal puasa. Na. Sebab dia pun Nabi khamsu khisalin, Yuftir nasa'im. Memang perkara ini, Kami betal, Kami akan berkata apuasa. Kami akan merosak dan merosak. Memang perkara ini, Kami akan merosak dan merosak puasa wow, sana juga. Petal. Nama-nama? Al-kazibu wal-ghibatu wal wal, wal bisyahwatin wal-yaminul kazibat. Ini kipan dia kalau... Lecek. Ghiba. tu ngabas Ngapas kalaban syahwat. asompak lecek. Jadi saya lakukan yang tepat bulan. Ramadhan. Tepat bulan puasa. Nikah mabetal, dah kepuasan. puasa. Mabetal juga dah kau wudhu. Betal, apa nak? Betal ganjar, nak? Betal ganjar. Adulum musnad apun Imam Ahmad, alaihi ta'ala Baru Berdua orang dini, awasah. Nikah kip baginda Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dua orang bini ini kak puasa? Sana, ampun, lapar, perka, tetep ih eh, juga aja. Sejen malam, sejen malam, sejen. Lung lay orang ini. Seja dua, kak. Dua orang bini, kak. Sejen lung lay sejen tadi, kak, ke kemampuan tadi kekuatan aku jege sampai parafatallah sampai para, para rosak orang panik akhirnya basana nyoran orang kasak mbian aja habis ke Rasulullah minta izin inki gula ni ke minta ki izin dak ke Rasulullah aku mukak gua coba-coba man tulian mbian nika Acabiskan Rasulullah tanya tentangkulah Minta aki izinkulah Pola amik izinin ban kanjik Nabi Yang dalam keberadaan ketika entah ke Muka Di puasaan nikah Betal puasaan nikah Ngakankulah, jadi maka tina apa Jawab benda Rasulullah, tarik yang tas bankulah Kemudian ban kanjik Nabi peniket, Orang yang sengaja ni kedepak kanjik Nabi Nabi Kanjik Nabi Kento pada dua orang bini, ampun betul-betul Ruat orang bernikah, sangat lapar, sangat pelkak Rasulullah. Ampun lepar afatan lagi itu. Ketiap apa ajunan kento Rasulullah? Muka ajunan ketiap apa orang kento? Orang kento minta kangkui oleh dispensasi. Oleh izin dari ajunan. Kangkui ta'na rosaki puasana Rasulullah. Biar Rasulullah. Pahit berinda beda. Oh, nekat-nekat beda. Mata nyampung ni. Minta izin ke Rasulullah. Kangkui muka. Kangkui ta'na rosaki puasana. Ben Rasulullah berin Jembung. Ibrahim jembung. Terbata kisah. Jembung. Pas mata Rasulullah. Ia fihi. Ma akal tumah. Wai i'a fihi ma akal tumah. Memotret tipen kedua edalem jembung arya apa selekakan ben-ben arya otak akiyah bedain arya bedain jembung arya. Otak iu, otak iu apa saya kakan gue je? Akhirah, sampunak orang bini penik eh pakon, kangui memutar dek es, dek tabun sampun lekakan. فَقَعَتْ إِهْدَاهُمَا نِصْفَهُ دَمَنَ عَبِيطًا وَلَحْمًا غَدِيبًا. Apa yang terjadi? Jangan ampon lah e eh, motorogi. Benar dua orang bini bernikah. Ternyata dua orang bini bernikah pada makelwar dores sesegar. Tak ada dalam jembung bernikah. Pataros, taking, taking, taking, taking, taking seger. Ya. Nengak se. Keluar dalam tabun. Jadi keluar darah. Keluar terking. Saya juga tak aki. Kento, orang bini. Saya kedua ini kepada. Pada motor darah. Benda king. Sampai jembung. Pesak. Pesak dari darah. Pesak dari. Terking. Tetapi mengak tapi orang orang orang orang kancah mengak. Masdarulloh hadani samba, amma ahla Allahulahuma waftrata ala ma harma Allahalaihi orang bini segi dua ya. Apa as ning keleki bereng se halal laki ben Allah akanan beninoman. Ben kun. Ariya moka kala ben ngakan bereng se aromagi Allah taala. Makan bereng se haramagi Allah taala. Bentang-bentang saya rosak, bentang penta saya kotor. Agibah ada keadaan yang lain. Ia bah dia berhati-hati-hati. terti Orang yang anak Agibah berarti rungakan teking mata. Kerana orang yang diagibah ya. Terti-hati. Treti terti darah. Juga ini cerita kiri dari Ebi Mas'ud Al-Ansari. Ma'min abdin sama Ramadan fi insatin wa suqutin wa zikrillah. siapa sapa orang yang saya puasa. Dalam bulan Ramadan. Orang dia. ngedingaki. Orang yang jadilah Orang yang jadilah Adikir ke Allah Ta'ala Sehalal halalaki Seharam eh haramaki Tak ngelakonin kelakuan-kelakuan Cuba selain Maka orang yang Selepas bulan Ramadan Semarin bulan Ramadan Esapora tu satu-satu sano. Kokapik setuju aja nak. Atu firat lahudunobhu kuluhah setuju tu satu-satu sani kampung Esapora serang ajanan. Epon Allah Subhanahu Wa Taala. Ben Allah Taala peti bangunan ki bangunan. Setiap satu kali baca tasbih, setiap satu kali baca tahlil la ilaha illallah subhanallah. E verdeki compok neneng i dari jemerut sehijau singa tengahan banika esena banika ai yakut semira Dalam yakut merah kentoh terdapat kemah perkemahan perkemahan sedak terdiri dari permata-permata di dalamnya perkemahan-perkemahan tersebut ni kepada bini-bini Nabi bina bini, binabidi bini-bini orang alih surga engki panika bidad ri muka-muka sosok paling manfaat fi dunia wal akhirah amin amin ya rabbal alamin tega ekento mungkin modulasi sampul terganggu kerana hujan juga. Digital sekali terasa streaming. Kuaran tak sempurna juga ni. Sabar kami. Ngiring akhir yang 112. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi Allahumma salli ala sayidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im biyuquqillah. Nadaqat illa farajahu Allahumma salla ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad salatun limin gulat ilatu. Wa Rasulullahi wasilah tuwanda rahay ilaana walikul karbun azim bafarij manana fi bismillahi arrahman arrahim ya maulana ya mujib ya hadiranna yang iftwasana ilaika bil habib qadhi hajatina wa ridhi مخدمنا الآبقات مد السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسن وزيادة بجائزنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة وعلي وصبيه بالسيادة وسيدنا أبي الخضر الخاضر من كان عليه السلام للإستقامة وسيدنا أبي الأباس الخاضر عبد القادر جلاني رضي الله عنه ذي الكرامة صلى الله عليه وسلم وعلي وصبيه وسلم سبحان ربك رب العزر عما يصفون Assalamualaikum al kepada المرسalin walhamdulillahirabbil alamin Insyaallah kita dapat poleran setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama insyaallah kalau mendapat izin daripada Allah semoga-moga selalu senantiasa mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan maunah daripada Allah amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh